Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Bagaimana teman-teman sekalian kabarnya Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat Baiklah teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Ya pembelajaran kita Ya kita sama-sama belajar ya Disini bukan juga saya menggurui tapi Kita sama-sama belajar dengan ilmu yang sedikit ini ya Sebelum kita lanjutkan ada sedikit perbedaan antara puluhan dan ratusan. Kalau di puluhan kemarin kita misalnya nih yang 20 itu satuannya dulu baru puluhannya. Contohnya misalnya 21, 21 bahasa Arabnya wahidun wa ishruna wahidun wa ishruna. Satuannya dulu, baru puluhannya. Nah, kalau ratusan, bedanya adalah ratusannya dulu, baru satuannya. Contohnya, seratus satu, mi atun wawa hidun, mi atun wawahidun. Seratusnya dulu, baru satuannya. Mi atun seratus wahidun satu Digabungkan Mi atun wawahidun seratus Seratus satu Baik teman-teman sekalian kita mulai saja Seratus bahasa Arabnya adalah mi atun Mi atun Artinya se Seratus satu Mi atun wawahidun seratus dua mi'atun waisnana seratus tiga mi'atun wa thalasatun seratus empat mi'atun wa arba'atun seratus lima mi'atun wa khamsatun. 106 mi'atun wa sittatun 107 mi'atun wa sab'atun 108 mi'atun wa tsamaniyatun 109 Mi'atun Wa Tis'atun 110 Mi'atun Wa Asyaratun Mi'atun Wa Asyaratun 110 Sekarang 111 111 Mi'atun wa ahada asyara seratus dua belas Mi'atun wa isna asyara seratus tiga belas Mi'atun wa salasata asyara seratus empat belas Mi'atun Wa Arba'ata Asyara 115 Mi'atun Wa Khumsata Asyara 116 Mi'atun Wa Sittata Asyara 117 Mi'atun Wa Sabahata Asyara 118 Mi'atun Wa Samaniyata Asyara 119 Mi'atun Wa Tisata Asyara 120 Mi'atun wa wa isyiruna. Mi'atun wa isyiruna. Seratus dua puluh. Baik, sekarang lagi. Seratus dua satu. Mi'atun wa wa wa isyiruna. Seratus dua puluh satu. 122 Mi'atun Wa Isnani Wa Isyaruna Mi'atun Wa Isnani Wa Isyaruna 122 123 Mi'atun Wa Thalasatun Wa isrun 124 mi'atun wa arba'atun wa isrun 124 125 mi'atun wa khamsatun wa isrun baik okay. selanjutnya Seratus dua puluh enam. Mi'atun wa siptatun wa ishrunat. Seratus dua puluh enam. Seratus dua puluh tujuh. Mi'atun wa saba'atun wa ishrunat. Seratus dua puluh delapan. Miatun wa sama niatun wa geseruna, seratus dua puluh sembilan. Miatun wa Tisatun wa geseruna, seratus Sekarang 130 130 puluh. miatun wa. Salah sunnah.